ya yeah, benar yeah. yeah, yeah. Saudara-saudara sebangsa -saudara dan setanah air Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi Tetaplah jadi orang Nusantara Dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini Ingat, saudara-saudara musuh yang terbarat itu adalah rakyat sendiri rakyat yang mampu akan budaya luar yang ketanduan agama yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing jangan mau diperbudak oleh semua itu tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah hei anakku simpan segala yang kau tahu jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala jalannya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Meredai.